Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0,72374 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0,72158. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.